Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini ada sebuah berita yang mengagetkan kawannya Ini ada berita yang mengagetkan Yaitu adanya santri di pasuruan dibakar seniornya Karena dituduh mencuri pelaku lempar botol berisi BBM Nah ini kronologinya sebentar kawangnya ini ada kronologinya bahwa seorang santri di Pondok pesantren Albert Pasuruan dibakar oleh seniornya yang berinisial MHM umur 16 tahun di malam tahun baru Sabtu 31 Desember 2022. Pembakaran tersebut terjadi setelah korban dituduh mencuri uang milik pelaku. Ya, Kasah reskrim Polres Pasuruan AKP Faruk Ashadi Haiti mengemukakan, setelah tuduhan tersebut senior korban mendatangi korban. Tersangka kemudian mendatangi korban ke kamarnya dan marah-marah kata Farouk saat dikonfirmasi Senin 2 Januari 2023. Tak disangka tersangka kemudian melempar botol air mineral yang berisi bahan bakar minyak atau BBM jenis, jenis pertalait ke tembok dekat korban. Cairan BBM tersebut tumpah ke tubuh korban tersangka lalu menyalakan korek api ke tubuh korban hingga tubuh korban terbakar, kata dia akibat pembakaran tersebut INF mengalami luka bakar di tubuh dan bagian punggungnya dia dilarikan ke rumah sakit Husada Pandaan dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sidoarjo luka bakar yang dialami korban di punggungnya kata Faruk. Sedangkan senior korban yang melakukan pembakaran telah ditangkap. Nah, ini kawan, ya sekedar sekilas info saja. Nah, ini artinya revolusi mental ini belum berjalan. Ya, masih banyak kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, inilah, ya, ya harusnya di santri itu kan belajar ya di, di pondok pesantren santri kan harus banyak belajar. Nah, apalagi kalau terjadi pembakaran begini. Ya, kita lihat saja seperti apa mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti ini kawan. Ya, ini saja informasinya, ikuti terus perkembangan channel YouTube saya kawan. Baikkan videonya.